لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات Hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah hanya ucapan itu yang pantas terucap dari lisan-lisan kita sebagai bukti kesyukuran kita akan banyaknya nikmat yang telah kita terima yang telah kita rasakan yang telah kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla sehingga jemaah sekalian sekedar untuk menghitung dari nikmat tersebut kita tidak mampu melakukannya sekedar mengingat-ingat kembali berapa banyak nikmat yang telah kita terima sejak kita lahir sampai saat ini kita tidak mampu mengingat seluruhnya benar apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang masyhur wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu untuk membilangnya Kalau menghitung nikmat itu saja kita tidak mampu jemaah. Bagaimana lagi? Kalau harus membalas daripada nikmat tersebut. Kita mampu membalasnya dengan apa? Apa kemampuan kita? Dan apa yang kita miliki? Untuk membalas semua nikmat Allah itu. Namun dari rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita jamaah, Allah tidak menginginkan kita untuk membalas semua nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat udara yang segar. Naam. Nikmat pasangan yang baik, keluarga dan anak-anak keturunan yang salih dan salihah, nikmat berada di dalam negeri yang aman, tentram dan damai, nikmat berada di tengah masyarakat yang baik. Allah tidak inginkan kita untuk membalas semua nikmat itu. Itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita. Tapi Allah hanya inginkan satu berkaitan dengan nikmat tersebut itu adalah menjadilah hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah subhanahuwataala terhadap kita seluruhnya hanya itu yang Allah inginkan jamaah sekalian ya. syukuri nikmatnya. Nah. Berapa banyak nikmat yang sudah kita terima, kita tidak bisa hitung. Dari nikmat keduniaan saja, kita tidak mampu untuk membilangnya. Bagaimana lagi dengan nikmat agama? Yang mana nikmat iman wal islam? Nikmat di atas ilmu kitabullah was sunnah, beramal di atasnya, berdakwah di atasnya. Nikmat berada di atas aqidah dan manhaj yang lurus itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Siapa yang hanya memandang nikmat itu dari sisi materi saja. Hanya mampu menyadari Nikmat itu dari sisi makanan, minuman, harta benda saja. Maka dia hanya mampu memahami nikmat sebagaimana yang difahami oleh binatang dan makhluk yang lainnya. Bahkan nikmat yang juga diterima oleh musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, wal munafiqin. Kita makan, mereka juga makan. Kita diberi minum, mereka juga mendapatkan minum. Kita bekerja dan mendapatkan harta, mereka juga bekerja dan mendapatkan harta. Bahkan kebanyakan dari mereka mendapatkan lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, tapi di sana ada nikmat yang jauh lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman wal-islam. Oleh karena itu, bencana terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, itu adalah bencana. Ketika dia mendapatkan bencana di dalam perkara agamanya. Mengalahkan bencana yang menimpa harta bendanya, anak keturunannya, kesehatannya, pangkat dan jabatannya, reputasinya di tengah masyarakat kalah. Kalau nikmat agama yang Allah berikan kepadanya, Allah cabut. Nikmat ketaatan yang Allah anugerahkan kepadanya, Allah cabut. Nekmat sunnah yang dia telah ditunjuki oleh Allah kepadanya Allah cabut Itu jauh lebih berbahaya Oleh karena itu jemaah sekalian Seharusnya ahlu sunnah wal jamaah Mereka adalah orang-orang yang paling besar kesyukurannya kepada Allah Kenapa? Allah berikan kepada kita sesuatu yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya Betul? Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang jauh lebih besar dari apa yang Allah berikan kepada yang lainnya. Ada nikmat yang kita terima tidak diberikan kepada yang lainnya. Allah inginkan kita berada di atas petunjuk. Allah inginkan kita selamat. Allah inginkan kita berada di atas kebaikan. Al ikhwal wal akhawat hadirin wal hadirat Jemaah sekalian rahimani warahmatullah. Sekali lagi berkaitan dengan nikmat hanya satu yang Allah inginkan dari hamba-hambanya, asyukur. Tetap bersyukur. Balas nikmat itu dengan kebaikan. Apa dengan kesyukuran? Sehingga seorang yang beriman yang baik keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang kesyukurannya semakin bertambah dari hari ke hari. Seiring dan sejalan dengan nikmat yang terus bertambah pada dirinya. Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Kalau orang-orang kafir. Orang fajir dan munafik bagaimana semakin bertambah nikmat Allah kepada dirinya dia semakin lalai semakin bertambah kebaikan Allah terhadap dirinya dia pun semakin lalai orang yang beriman tidak seperti itu jamaah sekalian demikian pentingnya kesyukuran sampai sampai Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang sangat banyak. Perintah untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam sebuah ayat yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillah fa'bud" Wakum mina shaqirin bahkan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian beribadah dan kepadaNyalah hendaknya kalian menjadi orang-orang yang terus mensyukuri nikmatnya Allah perintahkan dalam ayat ini Wakun dan Jadilah ini adalah fiil amar ya. Kata perintah dari Allah. Siapa yang diperintah? Seluruh hamba. Siapa yang diperintah? Saya dan antum seluruhnya. Dan seluruh manusia di dalam kehidupan ini. Allah perintahkan balillaha fa'bud bahkan hanya kepada Allah. Hendaknya kalian beribadah. Ini perintah pertama. Yesusullah, wakun mina syakirin dan jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Di sini ada isyarat jamaah bahwasanya ibadah kepada Allah tidak akan tegak dengan sempurna tanpa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gandengkan antara perintah beribadah kepadanya dengan kesyukuran. Dan ini sekaligus isyarat yang menunjukkan bahwa sekedar sekedar kesyukuran yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam hatinya, itu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala Syukur adalah ibadah yang sangat agung. Syukur adalah ibadah yang sangat besar bahkan sebagian ulama kita mengatakan bahwa ad-dinun nisfan agama itu ada dua bagian yang pertama nisfun as-sabr satu bagian yaitu kesabaran wa nisfun, syukur setengahnya lagi adalah kesyukuran dengan kesabaran jamaah sekalian Kita mampu meninggalkan Larangan-larangan Allah Perkara yang dibenci oleh Allah Perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala Tahdir kita daripadanya Dan dengan kesyukuran Menjadikan kita sebagai hamba-hamba Yang mampu untuk melaksanakan Setiap perintah Dan larangan Apa namanya? Setiap perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. nya Nah, perhatikan kedudukan kesyukuran ini. Wajar kalau Allah perintahkan langsung di dalam Al-Quran: "Wakun minasya dan jadilah engkau termasuk dari kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimahullah dalam tafsir beliau Dika beliau menafsirkan ayat ini Balillaha dalam surah Az-Zumar ya, ayat 66 nah. kata beliau Rahimahullah lahu al-ibadata la syarika وكم من الشاكرين على توفيق الله تعالى فكما أَنَّهُ يشكر على النعم الدنيويه كصحه الجسم وَعَافِيَتِهِ وَحُصُولِ الرزق وغير ذلك كذلك كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينيه كالتوفيق للإخلاص والتقوة. Kata beliau. Kata sah Rahimahullah. Makna daripada ayat ini adalah. Akhlis lahul ibadata wahdahu la syarikalah. Ikhlaskan ibadah hanya kepadanya sendirinya. Tidak ada syarikat baginya. Ini kandungan ayat. Eh, apa Kandungan yang mana? Balillaha fa'abud, bahkan hanya kepada Allah hendaknya kalian beribadah. Ini terkandung di dalamnya kalimatul ikhlas. Ikhlas dalam ibadah. Dari sisi mana? Nah, sini berlaku kaidah bahasa Arab. Yaitu taqdimul ta'khir tufidul takhsis. Atau tufidul khusus. Mendahulukan kalimat yang seharusnya di belakang. Itu menunjukkan pengkhususan. Yang asalnya. Fa'budillaha. Begitu ya. Sembala Allah. Tapi ini tidak menunjukkan pengkhususan ini. Artinya apa? Sembala Allah. Tidak apa-apa juga sembah yang lain. Kan begitu ya. Tidak menunjukkan pengkhususan. Tapi ketika dibalik. Balillaha. Mafulum bihiknya dulu. Ya. Balillaha. Fa'bud. Artinya apa? Bahkan khusus hanya kepada Allah. Hendaknya kalian beribadah. Ini mengandung makna apa? Ikh, ikhlasul ibadah. La syarikalah. Tidak ada syarikat bagi Allah. Di dalam ibadah. Kemudian kata beliau, وَكُمْ مِنَ syakirin Dan jadilah hamba-hamba yang bersyukur atas taufik petunjuk dari Allah SWT. Kemudian beliau lanjutkan, maka sebagaimana Allah itu disyukuri atas ni'mat-ni'mat keduniaan seperti kesehatan tubuh, na'am, baiknya kondisi kesehatan kita. Rasulul Rizq Adanya rezeki-rezeki yang kita dapatkan dan selain daripada itu, maka demikian pula kata beliau, Allah itu wajib untuk disyukuri dan dipuji atas nikmat-nikmat keagamaan. Nikmat agama yang Allah berikan kepada kita. Seperti apa? ketawfiq lil ikhlasi wattaqwa seperti petunjuk Allah kepada kita untuk berada di atas keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Ini isyarat dari beliau bahwasanya siapa yang ingin mewujudkan kesyukuran kepada Allah dengan kesyukuran yang sempurna tidak cukup kalau hanya bersyukur kepada Allah pada perkara-perkara keduniaannya saja banyakkan kita orientasinya ketika mau bersyukur menyebutkan nikmat Allah yang diingat hanya nikmat-nikmat yang nampak ini saja Alhamdulillah dapat rumah baru bisa bangun rumah baru Alhamdulillah tak bisa apa mengembangkan usaha Alhamdulillah hasil panen melimpah. Alhamdulillah sehat-sehat, ya kan? Iya. Dan kebanyakan kita, ketika kita bertemu juga bertanya tentang nikmat Allah antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cara yang bertanya, ya, bagaimana kabar? Bagaimana keimanan? Iya. Nah, Kaifa imanukum al Bagaimana keimanan kalian pada hari ini? Naam. Bagaimana hafalan antum? Ya. Terhadap Al-Qur'an. Bagaimana ta'lim antum? Baik, alhamdulillah. Ya Ya. Kenapa? Ini menunjukkan kebanyakan dari dalam pemikiran kita ketika berbicara tentang nikmat itu larinya kepada nikmat-nikmat zahir yang nampak. Sementara kata beliau kata Sa'di -sa rahimahullah sebagaimana Allah wajib disyukuri pada nikmat-nikmat keduniaan, demikian pula Allah wajib kita syukuri pada nikmat apa? keagamaan, nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan itu kesyukurannya harus lebih, karena itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Menunjukkan kesyukuran itu adalah sebuah keharusan. Nah, sebuah keharusan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah. In kuntum Iyahu ta'budun. Jika kalian itu adalah orang-orang yang beribadah hanya kepadanya. Hanya kepada Allah. Lihat di sini. Allah gandengkan lagi antara perintah untuk bersyukur dengan apa? Dengan ibadah. Kalau ayat yang pertama tadi, ibadah dulu disebut, kemudian kesyukuran. Kalau di sini dibalik ya. Perintah bersyukur dulu digandingkan dengan ibadah. Iyahu Jika kalian memang benar-benar mengaku, merasa bahwa kalian adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Harus bersyukur. Artinya apa? Tidak benar ibadah kita kepada Allah. Tanpa terwujudnya kesyukuran di dalam diri kita. Sedikit atau banyaknya? Nah sedikit atau banyaknya jamaah sekalian. Sebagian orang ketika dia beribadah kepada Allah, dasarnya apa? Dasarnya hanya cinta saja kepada Allah. Katanya kalau kita beribadah, yang bersyukur itu bagaimana? ikhwani liha Di sini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk bersyukur menunjukkan itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Nah. Ingat jamaah sekalian, tidak semua hamba yang diberikan nikmat oleh Allah dalam kehidupan ini mampu mewujudkan kesyukuran. Bahkan di sana ada orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai hamba yang kufur terhadap nikmat Ya kan? Saya kira ini dipahami bersama. Sehingga pilihannya hanya ada dua ikhwan fillah. antum termasuk sebagai hamba yang syakir bersyukur akan nikmat Allah atau termasuk dari golongan hamba yang ke kafir ingkar terhadap nikmat Allah. Hanya ada dua pilihan. Tidak ada yang ketiga. Dan tidak ada pilihan di antara keduanya. Tidak boleh pilih atau ya. Ditanya katanya, syukur atau kufur? Ya, pilih atau saja. Hanya ada dua pilihan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an kita lihat bagaimana Allah menegaskannya. Nah, kata Allah subhanahu wa taala, Inna hadayna husabila, imma syakiran, wa imma kufura. Nah, tunggu kami kata Allah subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya jalan. Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya jalan sehingga hamba itu imma syakiran apakah dia menjadi hamba yang bersyukur wa imma kufura. atau dia termasuk dalam golongan hamba yang kufur wallaikumussalam nah dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa taala berfirman in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum yarda al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum kata Allah in takfuru jika kalian ingkar kufur terhadap nikmat Allah fa inna allaha ghaniyun ankum. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha tidak butuh kepada kalian Maha cukup dari kalian Kalau kalian ingkari ni'mat Allah Kalian tidak mampu mewujudkan kesyukuran kepadanya Allah tidak butuh terhadap kesyukuran kalian Betul? Tidak akan merubah keagungan Allah. Jika kalian kufur kepada Allah SWT. Dan Allah sama sekali tidak ridho kepada hamba-hambanya yang kufur. Dan sebaliknya. Dan jika kalian bersyukur, Allah akan ridha kepada kalian. Nah, Di sini ada dua ya. Kufur dan syukur saja. Ada hamba yang ditunjukkan kepada kekufuran dan ada hamba yang diberikan taufik kepada ke, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Maka berbahagialah orang-orang yang mampu mewujudkan kesyukuran. Karena Allah mengatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian syukur, Allah meridainya untuk kalian. Dan celakalah hamba-hamba yang kufur. Karena Allah Subhanahu wa menegaskan Nah, wa in apa? in takfuru, fa ankum. Jika kalian kufur Allah, tidak butuh dari kalian. Nah, ini juga peringatan baik kita jemaah sekalian, bahwa sebenarnya perintah Allah kepada kita untuk bersyukur kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah sama sekali. Oleh karena itu, jika kalau seandainya seluruh hamba dari awal sampai akhirnya bersyukur kepada Allah itu tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah sedikit pun. Dan jika kalau seandainya semua hamba itu kufur akan nikmat Allah itu sama sekali tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Azza wa sedikitpun Sedikit pun tidak akan. Tapi kenapa Allah larang kita dari kekufuran? Kenapa Allah perintahkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan terhadap hamba-hambanya. Ya. Yeah. Karena kesyukuran yang dilakukan oleh seorang hamba kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "وَمَنْشَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْكَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ". Dan siapa yang bersyukur, siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri kebaikannya untuk dirinya. Kenapa? Allah ridha kepadanya. Iya. Kebaikannya tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada hamba itu sendiri. Wa yashkur. Dan siapa yang bersyukur? Naam. Apa? Wa siapa yang telah bersyukur? Fa yashkuru li Hakikatnya dia itu bersyukur untuk dirinya. Wa manka fara dan siapa yang kufur akan nyemat Allah. Fatinallah, fatin Rabbi ganiyun kareem. Maka sungguh Rabbku itu maha kaya lagi maha mulia. Hadirin wal hadirat. jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya kesyukuran itu di dalam diri seorang hamba sampai-sampai Allah perintahkan khusus dalam Al-Quran. Agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah. Jelas ya? Dan ini Sekaligus, menjadikan iblis. ya alaih. Dan seluruh bala tentaranya. Berusaha keras. Menjadikan anak cucu Adam itu. Jauh daripada kesyukuran. Karena mereka tahu betul. Hamba yang bersyukur. Inilah hamba yang mampu mewujudkan ibadah dengan sebenar-benarnya hamba yang bersyukur inilah hamba yang paling hebat ibadahnya di mata Allah. Naam. Dengar jemaah sekalian, iblis laknatullah alaihi dan seluruh bala tentaranya yang menjadi target utama mereka adalah yang pertama bagaimana hamba jauh dari kesyukuran dulu. Bukan yang pertama ditembak oleh iblis, ya? Halangi sholat. Jangan sampai dia puasa. Iya. Bukan. Yang pertama, yang ditargetkan oleh Iblis, bahkan diikrarkan di hadapan Allah, ketika dia diusir dari surga, adalah bagaimana menghalangi anak cucu Adam dari kesyukuran. Antum sadar itu? Atau baru sadar sekarang? Nah. Luar biasanya itu kesyukuran. Masih ingat firman Allah di dalam Al-Qur'an dalam kisah ketika Allah mengisahkan ya, ketika Allah mengusir iblis. Iblis berikrar di hadapan Allah dengan ikrar yang banyak. Beberapa ikrar janji di hadapan Allah yang intinya adalah memusuhi Adam dan anak cucunya. Menyesatkan Adam dan anak cucunya, Begitu ya? ya? Di antara yang diikrarkan Iblis di hadapan Allah. Apa katanya? <tosor> Kata Iblis, Ya Allah. Karena engkau telah menyesatkan saya. Mengusir saya dari surga. Maka pasti dan pasti. Saya akan menghalangi mereka. Dari jalanmu yang luruh. Suma min baini aidihim. Wa min khalfihim. Wa an aimanihim wa ansyamaa'alaihim wala tajidu aththarahum syakirin Perhatikan baik-baik ucapan iblis. Nah. "Pasti saya akan sesatkan mereka semua dari jalan yang lurus. Dan pasti saya akan mendatangi mereka, menggoda mereka dari arah depannya." Kalau tidak bisa, dari belakang. Kalau tidak bisa, dari kanan. Kalau tidak bisa, dari kiri. Coba lihat. Upaya yang sangat keras dari iblis ya. Pokoknya kalau tidak bisa dari depan, dari belakang. Tidak tergoda dari belakang, dari samping kanan. Tidak bisa dari kanan, dari samping kiri. Kenapa tidak disebutkan iblis tidak sebutkan dari atas dan dari bawah hanya empat penjuru saja depan belakang kanan dan kiri sebutkan rahasianya oleh Imam Ibnul Qayyim ya nah itu penyebabnya adalah karena wahyu itu datangnya dari dari atas. Ini isyarat kata beliau yang menunjukkan. Siapa yang melangkah ke depan, mundur ke belakang, melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, mau tidak mau harus bertemu dengan godaan iblis. Kecuali apa? Dia mengikuti wahyu yang datang dari atas. Iblis tidak mampu. Paham? Bukan di situ pembahasan kita. Pembahasan kita Ketika iblis mengatakan, "Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, kanan, kiri." Targetnya apa? "Wala syakirin." Dan engkau ya Allah, nanti tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Bacakan baik-baik apa yang dikatakan oleh iblis di sini. Dia tidak mengatakan semuanya nanti tidak bersyukur tidak tapi iblis mengatakan apa wala tajidu dan kamu tidak mendapatkan kebanyakan mereka sebagai hamba yang bersyukur artinya apa ada yang bersyukur tapi sedikit ini yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa qalilun min ibadiyashyukur sangat sedikit dari kalangan hambaku yang mampu mewujudkan kesyukuran. Kalau itu sedikit jamaah apakah kita akan mengatakan, oh karena sedikit nih karena sedikit ji, jangan mi saya. Hah? Tidak bisa. Karena tidak ada yang selamat, kecuali ya hamba yang bersyukur. Kalau antum mengatakan jangan mi saya, berarti apa? Antum mau menjadi orang yang kufur. Iya kan? Sementara yang selamat, hanya hamba yang bersyukur, ikhwah. Oleh karena itu, kejar, targetkan, upayakan untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau tidak, kecelakaan dunia dan akhirat. Ikhwah sekalian, rahimakumullah. Ini perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an tentang kesyukuran. Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Naam memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, banyak hadis yang menerangkan hal tersebut ya. Baik, di antaranya apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabatnya. Di dalam hadith tawban Mawla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadithnya diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bayhaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Al-Bani, Rahimahullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة كتنبي ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا hendaklah salah seorang di antara kalian mengupayakan memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Ini perintah. Harus. Kita semua wajib. Mengupayakan diri-diri kita memiliki hati yang dipenuhi dengan kesyukuran kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, Wa kiran. kalian harus mengupayakan memiliki lisan-lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lidah yang senantiasa basah dengan zikrullah. Yang ketiga, kalian harus mengupayakan apa? Zawjatan salihatan, istri yang salihah. Nah. tu'inuhu ala amril akhirah. kiri wanita yang salihah itu adalah tu'inuhu ala amril akhirat senantiasa membantu dia dalam urusan-urusan akhiratnya saling membantu saling mendukung saling memotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dia di akhirat Nah, harus tak boleh mengatakan yang penting Mak B ini bisa. Harus kata Nabi memiliki zaujatan salihah istri yang salihah. Ustaz bagaimana misalnya tidak salihah istriku? Ayamelo si Mak B istri antum tidak salih, periksa diri antum. Jangan angan-angankan punya istri salihah antum sendiri tidak salih. Ingat? Al-rijalu qawwamuna ala nisa. Lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Kalau pemimpinnya tidak salih, bagaimana yang dipimpin mau menjadi salihah Jelas ya? Nah titik pendalilan kita na'am, Nabi perintahkan kita hendaklah setiap kalian menjadi apa? hamba yang memiliki hati yang bersyukur ini yang pertama yang disebut Nabi, bukan yang ketiga jangan fokusnya yang ketiga ya istri yang salihah fokusnya yang pertama dulu memiliki apa? hati yang bersyukur yang kedua apa? Lisan yang senantiasa berzikir. Nah. Siapa yang memiliki ini jamaah sekalian yang ketiganya, ketiga-tiganya ini. Maka insyaAllah ta'ala dia adalah hamba yang paling berbahagia di dunia ini. Nah. Hadirin wal hadirat. Ikhwa dan akhwat. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lainnya. Dalam riwayat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan hamba yang memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Ya, kata beliau, "Qalbun syakir walisanun lisanun dzakir wa zaujatun shalihatun tu'inuka ala amri." Ala amri dunyaka wa dinuka, wa dinika khairun ma aqnazan nas qalbun syakir hati yang senantiasa bersyukur yang kedua lisanun dzakir lisan yang senantiasa berzikir yang ketiga zaujatun salihah istri salihah yang senantiasa membantu kamu pada urusan-urusan keduniaanmu dan urusan agamamu kalau punya ketiganya ini kata Nabi. Sayyirun ma'akna nas, Itu adalah perbendaharaan. Harta yang terbaik. Yang dimiliki oleh manusia. Masya Allah. Sambai yang bersyukur. Kita punya hati yang selalu bersyukur. Ingat. Itu harta yang terbaik. diiringi dengan lisan yang berdikir. Di rumah dia memiliki istri yang salihah Membantu dia dalam urusan dunia dan akhiratnya. Memotivasi dia. Mendorong dia. Kalau dia tergelincir, diingatkan oleh istrinya. Nah. Baik urusan keduniaan maupun urusan akhirat. Tapi jangan dijadikan dalil ya. Ya. Jokowi koma baluku pasak ya. Karena kamu harus membantu saya dalam urusan dunia. Akhirnya istri menjadi pembantu bukan lagi sebagai istri. Tidak ya? Mana, maknanya di sini membantu sesuai dengan kadarnya, ya. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau punya ketiganya ini, apa itu? Itu adalah perbendaharaan harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Mengalahkan emas dan perak Mengalahkan harta benda yang atom tabung di bank. Mengalahkan lokasi yang luas. Skala. Kalau punya hati yang bersyukur. lisan yang selalu berzikir Istri yang salihah Luar biasa. Artinya kalau kita tidak punya ketiganya ini jamaah. Itu adalah orang yang paling miskin in kere dalam kehidupannya. Nah, hatinya tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, bahkan kufur terhadap nikmat Allah Lisannya kering dari berzikir kepada Allah, yang terucap hanya kalimat-kalimat kotor, yang penting gaul. Ya. Yeah. Yang penting bisa dikatakan sebagai apa? Pemuda zaman now. Nah, Punya istri yang tidak saliha. Nah. Hakikatnya itu adalah orang yang paling miskin dalam kehidupan. Tapi kalau kita punya tiga ini jamaah, bersyukur kepada Allah. Iya, Kita punya ketiga ini, yakin. Naam. Walaupun Allah tidak memberikan rezeki yang banyak. Tapi kalau punya ketiganya ini, jadilah raja-raja dalam kehidupan dunia dan akhirat insyaallah ta'ala baik, hadirin dan hadirat al-ikhwa wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah setelah kita fahami bahwa keharusan bagi setiap hamba adalah bersyukur dan keutamaannya luar biasa ya Ya, tidak perlu kita sebutkan dalilnya satu persatu pada majelis ini. Antum sudah dengarkan pada majelis-majelis as kita ya. Yang lainnya. Bagaimana fadha'il kautamaan kautamaan hamba yang bersyukur. Tapi yang terpenting yang ingin kita bahas di sini ikhwah adalah bagaimana seorang hamba itu bisa mewujudkan yang namanya kesyukuran. Bagaimana hamba itu dikatakan sebagai hamba yang bersyukur? Yang mana? Iya, apakah ketika dia sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya langsung dia mengatakan Alhamdulillah syukur. Berhasil bisnis, Alhamdulillah, tak bersyukur. Ya, saya bersyukur besar. Kenapa? Anak saya lahir dengan selamat, misalnya. Cukup dengan itu? Apakah itu hamba yang bersyukur? Ini yang kita mau bahas. Siapa hakikat hamba yang bersyukur itu? Bahkan hakikat kesyukuran itu bagaimana? Sehingga kita bisa jadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita. Apakah saya termasuk hamba yang bersyukur atau tidak? Atau setengah bersyukur? Nah. Baik, sebelumnya Kita butuh mengetahui Apa definisi daripada kesyukuran itu Alimamul al Asbahani Rahimahullah Beliau menyebutkan Definisi daripada kesyukuran Ya, Kata beliau Asyukru As Tasawwurun ni'mati Wa idharuha wa yudatuhu al-kufr wa huwa ni'mati wa kata beliau kesyukuran itu adalah tasawwurun ni'mati wa menggambarkan sebuah nikmat dan menampakkan daripada nikmat itu. Itu asal makna syukur. Jadi hamba yang bersyukur bagaimana? Hamba yang senantiasa berupaya membayangkan nikmat Allah pada dirinya dan menampakkan pengaruh daripada nikmat itu terhadap dirinya. Sementara kata beliau, kata lima mula sembahani, lawan daripada syukur adalah al-Kufur, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, apa itu al-Kufur? Kufur, kufr, kalau dalam bahasa Indonesia kan ingkar, ya. Itu di antara makna daripada kufur, ingkar. Nah, walaupun asal makna daripada kufur. Dalam bahasa Arab itu, kafarayak itu artinya menutupi. Makanya orang kafir disebut dia kafir karena dia apa? Menutupi suatu kebenaran. Makanya masyhur dicerita di tengah para penuntut ilmu. Ketika ada seorang penuntut ilmu mengetahui bahwa asal makna dari kafir itu adalah menutupi. Makanya seorang apa namanya? Petani, itu disebut kafir juga. Kenapa? Karena dia selalu menutupi biji-bijian. Tanam padi, tutup. Kalau yang kita tahu, bahasa Arabnya petani apa? Afallahun dursulugoh. Tapi di antara namanya adalah kafir. Kenapa selalu menutupi? itu asal bahasanya ya. Kayaknya seorang penuntut ilmu dia bertemu dengan seorang petani yang sementara menanam di ke, di kebunnya. Langsung dia sapa bagaimana? Assalamualaikum ya kafir. Petaninya langsung menjawab apa? Waalaikumsalam ya Yahudi. <g result> ini Orang yang tidak paham menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memang betul apa yang disebutkan. Tapi yang kita lawan bicara ini. Petani yang tidak paham. faham. Asal makna daripada al-kufru. Ini disebutkan ya. Adalah. Nisyanun ni'mati. Nisyanun ni'mati wasit Ketika seseorang itu melupakan nikmat dan menutupinya Dia dapatkan nikmat dari Allah tapi ditutupi tidak dinampakkan. Begitu ya dia dapatkan banyak nikmat dari Allah, tapi perasaannya tidak pernah dapat apa-apa. Sehingga orang yang kufur nikmat, dia adalah orang yang merasa dirinya paling merana, paling miskin di dunia, tidak punya apa-apa. Padahal masih banyak orang yang lebih sulit daripada dia, lebih susah dari dia. Iya kan? Kenapa? Nikmat Allah tidak nampak di hadapan matanya. Dia lupakan dia tutup nikmat tersebut. Kalau orang bersyukur selalu nampak nikmat Allah itu. Sekecil apapun nikmat Allah pada dirinya nampak di hadapannya. Dia sadari betul ini adalah nikmat Allah. Nah. pada golongan yang manakah kita? Silahkan introspeksi diri masing-masing. Yeah. Kalau ada nikmat yang kita tidak paham ya bahwa itu adalah nikmat, kita tidak ingat dan kita tidak berusaha menampakkannya, maka hati-hati Jangan sampai termasuk dari kalangan hamba yang kufur. Makanya hamba yang bersyukur jamaah jauh dari sifat berkeluh kesah. Betul? Apa yang perlu dikeluhkan? Sementara nikmat-nikmat Allah itu nampak betul di hadapan matanya. Makanya banyak orang yang terkadang kalau kita melihat taraf kehidupannya itu sangat rendah. Tapi tidurnya enak, makannya nikmat, sampai orang-orang kaya sekalipun iri sama mereka. Iri kepada mereka. Ya. Nah, dia punya rumah gubuk yang reot. Ketika hujan, harus ambil baskom. Nah, makanannya ada untuk hari itu. Besok belum tentu. Tapi ketika kesyukuran ada di dalam hatinya, dia adalah hamba yang paling bahagia. Hamba yang paling bahagia dalam hidupnya. Karena sekecil apapun nikmat Allah terhadap dirinya dia syukuri. Alhamdulillah, ini nikmat. Ya, dia dapat makan untuk hari ini dan keluarganya dia syukuri. Nampak betul nikmat Allah itu pada dirinya. Pasti dia bahagia. Tapi coba lihat sebanyak apapun nikmat Allah pada dirinya, ya? Allah berikan nikmat pada dirinya melimpa ruah tapi selalu tertutupi. Masih kurang. Kenapa? Yang dilihat yang di atas. Weh lima ni bola wale. nah. ini apa itu luh. maka Nabi berikan resepnya kalau mau bersyukur gimana? undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fauqakum فَهُوَ أَجْدَرُ allah لَا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ Itu resep. Mau menjadi hamba yang bersyukur. Kata Nabi SAW, وَنْذَرَا <Sessizuk> lihat إِلَا مَنْ هُوَ أَسْبَلَ Kepada orang-orang yang rendah tarafnya dari kalian. Dan jangan lihat orang-orang yang lebih tinggi tarafnya dari kalian. Taraf kehidupannya lebih tinggi, jangan itu yang dilihat. Yang dilihat yang rendah. Faidanya apa kata Nabi? Wa huwa ajdaru an tazdaru nikmatallahi 'alaikum. Maka itu sangat besar peluang sehingga kalian itu tidak akan mengingkari nikmat Allah pada diri kalian. Yang miskin selalu melihat orang yang lebih miskin dari dia. Ya. Nah, demikian pula dalam perkara agama, ifwani filah. Dia selalu melihat berapa banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat keimanan oleh Allah. Dia syukuri betul-betul nikmat keimanan ini luar biasa. Ya, berapa banyak orang yang tidak ditunjukkan kepada ilmu agama sehingga mereka bingung, tidak terarah ke mana tujuan hidupnya. Tapi ketika Allah tunjukkan dia kepada ilmu, sesekadikit apapun ilmu itu, dia amalkan, dia wujudkan kesyukurannya, maka menjadilah dia hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi itu tadi ya. Inti daripada kesyukuran apa? Menampakkan? nikmat Allah SWT terhadap diri kita. Dan inti daripada kekufuran adalah? Menutupi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri seorang hamba. Qayyib. Al-Ikha rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau sendiri memberikan definisi daripada syukur itu dengan definisi yang sangat baik. Dan ini yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu ya kata beliau wa wa kesyukuran di dalam peribadatan. Itu adalah zuhuru ni'matillahi zuhuru asari ni'matillahi ala lisani abdi. Nampaknya bekas dari nikmat Allah pada lisan seorang hamba. Dengan cara apa? Tanaan wa'atirafah dengan cara memuji dan mengakui akan nikmat tersebut. Apalagi wa ala qalbih. dan kesyukuran itu nampaknya bekas daripada nikmat Allah di dalam hati seorang hamba dengan cara apa? Syuhu dan wa mahabba. Dia persaksikan nikmat itu di dalam hatinya dan ini membawa dia kepada kecintaan kepada Allah. Jelas. Apalagi wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'ah. Dan nampaknya nikmat Allah Subhanahu pada dirinya. Ya, dia nampakkan pada apa? Jawarihi, seluruh anggota tubuhnya dengan cara inqiyadan wa ta'ah. Tunduk dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memahami apa yang disebutkan oleh imam Ibnul Qayyim ini dari hakikat kesyukuran? Di sini dapat kita menyimpulkan bahwa kesyukuran itu pada tiga kondisi. Nah, hamba yang bersyukur. Harus mewujudkan kesyukurannya pada tiga ini. Yang pertama terwujud kesyukurannya pada lisannya. Dia nampak nikmat Allah pada lisannya dengan cara apa? Selalu menyebut-nyebut nikmat itu. Karena karena itu adalah hamdun yang terus berulang, begitu ya? ya Ujian yang dipenuhi dengan pengagungan dan kecintaan yang terus diulang diulang dan diulang itu namanya tana berarti kalau hanya memuji Allah satu dua kali belum pujiannya kepada Allah terus berulang nah. tanaan rafa maka di sini jamaah sekalian dapat kita pahami hakikat hamba yang bersyukur itu selalu menceritakan nikmat Allah bukan disembunyikan. Kalau dia dapat dapat nikmat, eh, jangan bilang-bilang. Berapa kilo panennya bulan ini? Cek demi. Nah, ingat ya, hamba yang bersyukur nampak kesyukurannya dengan lisan. Bukan karena sombong. Ingat, dia sebut bukan karena sombong. Allah kan perintahkan dalam Al-Quran. Ceritakan nikmat Allah. Itu wujud daripada kesyukuran. Kita sadari nikmat Allah pada diri kita. Dengan lisan. Tidak cukup hanya mengucapkan. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Syukru kita. Okay. Itu juga bagian daripada syukur pada lisan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Jelas? Yeah. Ya. Dia tanah. Berulang-ulang pujiannya kepada Allah. Wa'atiraf. Dan menyadari. Mengakui bahawa itu adalah nikmat Allah pada dirinya. Alhamdulillah tahun ini Allah subhanahuwataala berikan kami ini. Alhamdulillah rezeki semakin bertambah. Alhamdulillah. Nah, apa Allah subhanahuwataala memberikan taufik kepada saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran di tahun ini. Masya Nikmat besar. Alhamdulillah, kami sudah menyelesaikan kitab salah satu lusuh. Subhanallah. Tidak usah dengarkan cibiran orang, eh, kenapa salah satu lusuh. Sombong. Yang penting dalam niat kita, bukan karena kesombongan, tapi apa? Kesyukuran kepada Allah. Nampakkan nikmat itu. Yeah. Ya, Jangan kalau ketika dia mendapat disembunyikan, dirahasiakan ya. tapi ketika dia mendapatkan ujian wey, mengeluh luar biasa maafak dikni uluwatinna kamu asam uratnya cerita kiri kanan bagaimana saya ini sementara penghasilan tambah kurang eh sudah terjual mobil satu tinggal lima itu kasihan weh Bukan itu yang harus kita nampakkan di hadapan manusia. Ujian dan cobaan dari Allah, sabar. Kesyukuran nampakkan Ini pengaruh daripada nikmat Allah. Ini namanya orang yang bersyukur dengan li, lisa. Yang kedua, Hakikat hamba yang bersyukur itu adalah wa ala qalbihi. Dia bersyukur di dalam hati. Dan ini inti kesyukuran. Amba yang bersyukur dalam hati akan nampak pada lisannya dan anggota tubuhnya. Paham? Kalau dalam hati kesyukurannya berkurang, yeah. tidak akan nampak pada lisan dan anggota perbuatan anggota tubuhnya. Kenapa? Kata Abu Hurairah RA. Al-Qalbu Al bi manzilatil malik. Alal Hati itu memiliki kedudukan seperti kedudukan seorang raja terhadap seluruh anggota tubuhnya yang lain. Hati kita ini raja. Dan Nabi sendiri menegaskan kita salahat hatinya bagus, bagus semua yang lainnya. Artinya apa? dalam hatinya dia mampu mewujudkan kesyukuran. Seluruh anggota tubuh yang lain akan bersyukur. Betul? Iya. Maka ini intinya sebenarnya. Yang pertama dan utama. Dia wujudkan kesyukuran dalam hatinya itu. Dengan cara apa? Syuhudan wa mahabba. Dengan mempersaksikan nikmat Allah dalam hatinya. Dia sadari itu semuanya datangnya dari Allah. Dia sadari ini bukan karena kehebatan tangannya, kekuatan fisiknya, ya, bukan karena ilmu manajemennya yang hebat, bukan pula karena kecerdasannya di dalam menghafal, bukan. Dia menyadari dalam hatinya ini semata-mata adalah nikmat dari Allah, Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkannya. Dia sadari itu dari kesadaran ini. Mengantarkan dia kepada satu bentuk ibadah yang teragung adalah al-mahabbah. Cinta penuh kepada Allah. Cinta kepada Allah subhanahu wa nah, ya Dia sadari nikmat-nikmat Allah pada dirinya. Dia ya, akui semuanya itu. Dia ya, bayangkan semuanya. Menjadikan dia cinta kepada Allah. Dan ini adalah tabiat seorang hamba. Tabiat manusia. Kalau ada orang yang berbuat baik sama dia, pasti muncul cinta. Iya kan? Ya. Kalau ada orang yang selalu berbuat baik sama kita, tiap hari dia bawa ke rumah makanan. Hah? Hari ini kok? aja cawiwi sih. Nah. Besoknya bubur ayam. Naam, besoknya coto mangkasara dan seterusnya. Wah, dalam hatinya. Baik sekali nih orang. Kolesterol. <laughs> dalam hatinya pasti muncul cinta, betul ya? Nah, sekarang tiap hari kita dapatkan kebaikan dan liang Allah. Kenapa tidak muncul cinta kepada Allah? Intinya adalah Pengakuan kita sering buta daripada nikmat Allah. Nikmat Allah sebesar apapun terkadang tidak muncul di pemikiran kita, tidak sadar kalau itu adalah nikmat dari Allah kita. Akhirnya, apa kufur nikmat? Tidak ada kecintaan kepada Allah. Harusnya semakin bertambah nikmat semakin besar kecintaan kita di dalam hati kepada Allah azza Azzawajal. Dan ingat, hamba yang cinta kepada Rabnya, itu pasti selalu rindu kepada Rabnya. Betul? Terus, ah, pengakuan cinta seseorang, kalau tidak diiringi dengan kerinduan, orang suami mengatakan kepada istrinya, wah saya ini cinta mati. eh ajakmu tak mati Cinta hidup saja dulu. Cinta sama kamu. Tapi, kalau pergi tak dua bulan, tiga bulan, tidak pernah rindu, eh, cinta monyet. Gombal. Kecintaan seorang hamba kepadanya, mengharuskan apa? Rindu. Jadi ini saling tarik-menarik ya. Nikmat mengharuskan apa? Syukur. Pengakuan di dalam hati. Iya. Yeah. Pengakuan mengharuskan apa? Cinta. Cinta mengharuskan kerinduan. Sehingga jemaah orang yang paling bersyukur dalam kehidupannya, dia adalah hamba yang senantiasa rindu dan rindu akan perjumpaan dengan Rob. Maka dari itu dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man Allah, ahabba Allah Siapa yang cinta rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. "Man kariha liqa Allah, kariha Allah Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Nah. kata syaikh radhiyallahu taala apa yang kamu maksudkan orang tidak senang dengan kematian wahai rasulullah kita ini semua tidak senang kalau mati kata nabi bukan itu tapi seorang hamba ketika dia berada di ambang kematian datang malakul maut dan para malaikat yang menyampaikan kepadanya berita tentang surga, tentang perjumpaannya dengan Allah dengan bahagia, dia pun rindu untuk segera berjumpa dengan Tuhannya. Allah pun rindu untuk berjumpa dengannya. Kita lihat ini, pembuktian dari sebuah kesyuh, kesyukuran kepada Allah SWT, baik itu di dalam hati yang ketiga. Orang yang bersyukur itu senantiasa menampakkan kesyukurannya itu pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Kesyukurannya nampak pada matanya, nampak di telinganya, nampak pada kedua tangannya, pada kedua kakinya. Ya? Nampak pada lisannya, nampak pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu orang yang bersyukur. Ingat ya, Ma. bersyukur dalam hati banyak orang yang bisa melakukannya. Ya, menyadari itu adalah nikmat Allah. Banyak orang yang mampu melakukannya. Bersyukur dengan lisannya lebih banyak lagi. Mulutnya bilang alhamdulillah dalam hatinya tidak mengakui nikmat. Tidak menyadari nikmat itu. Yang jarang orang mampu melakukannya adalah bersyukur dengan seluruh anggota tubuhnya. Inilah hakikat hamba yang bersyukur, kalau dia mampu mewujudkan kesyukuran di dalam seluruh anggota tubuhnya. Nah, dengan cara apa jemaah sekalian? Kata Ibn Al-Qayyim Inqiyadan wa ta'ah Tunduk dan ta'at kepada Allah Subhanahu SWT Semakin dia bersyukur kepada Allah Semakin dia tunduk kepada Allah Semakin besar kesyukurannya Semakin ta'at kepada Allah Semakin banyak nikmat dia terima. Semakin dia bersyukur. Semakin banyak ketaatannya kepada Allah SWT. Itu bukti kesyukuran. Oleh kerana itu Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran. I'amalu ala Dawud syukra. Wa qalilun min ibadiyashyakuh. Wahai keluarga Dawud. Amukanlah kesyukuran. Lihat keluarga Nabi Daud Dia seorang Nabi dan Rasul. Dia juga seorang Raja. Dia juga orang yang kaya raya. Bahkan disebutkan dari keturunan Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman, dia adalah manusia yang terkaya sepanjang zaman. Tidak ada yang mengalahkan kekayaannya. Kekayaan dan kekuasaan. Atas semua ni'mat itu, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada keluarga Dawud. I'malu amalkan kesyukuran. Kenapa? Sangat sedikit dari hambaku yang mampu untuk bersyukur. Kenapa Allah katakan amalkan kesyukuran? Ini isyarat. Bahwasannya kesyukuran itu tidak cukup dengan lisan. Tidak cukup di dalam hati saja. Tapi harus berbentuk amah, amalah. Taat menjalankan perintah. Saat meninggalkan larangan. Itu adalah wujud daripada kesyukuran. Dusta pengakuan kesyukuran seorang hamba. Ketika lisannya mengaku bersyukur. Sementara kedua tangannya ma, mendustakannya. Kedua kakinya bermaksiat. Hatinya mengaku bersyukur. Sementara kedua matanya mengingkari dari pengakuan itu. Tenggah jemaah sekalian, orang yang paling bersyukur itu adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak nikmat Allah pada dirinya, dia semakin bersyukur, semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala. Annal Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla laylatan hatta tafattarat qadamah. Tafattarat qadamah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam karena panjangnya salatnya Nabi sampai-sampai kedua tumit Nabi pecah. Terdara. Kalau kita seringnya tumit kita berdarah di mana? Tawah, kebun. Nabi berdarah tumitnya ketika salat di waktu maghrib. Aisyah radhiyallahu taala anha kasihan kepada Nabi. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'alta Wahai Nabi, kenapa kamu harus memaksakan melakukan ibadah yang seperti ini? Bukankah sudah diampunkan seluruh dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, tidakkah pantas kalau saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa? Allah telah mengampunkan dosa-dosa saya yang telah berlalu dan yang akan datang. Allah menjadikan saya sebagai hamba dan rasul, ya, nikmat yang sangat besar. Nah, Allah telah melapangkan dada saya. Allah berikan nikmat yang banyak. Maka dari itu, tidak kapan saya menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana wujud kesyukurannya Nabi? Salat. Sampai kedua tumitnya pecah mengeluarkan darah. Ini hakikat hamba yang bersyukur. Dan tidak ada yang mampu mengalahkan kesyukuran Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala. Faiyib. Alikha wal akhawad Rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit lagi ya. Dari hakikat seorang hamba yang bersyukur, bagaimana itu di sini saya ingin membacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang lain yang menyebutkan bagaimana hakikat seorang hamba yang bersyukur itu. Nah, kata Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah syukru mabniyun ala khamsi kawaid kesyukuran itu harus dibangun di atas lima kaidah lima pondasi lima dasar tapi bukan Pancasila ya harus dibangun di atas lima kawaid panjangnya ini Ustaz lima ini, tadi saja tiga jinah Tengah ami. Kita percepat saja ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, hakikat kesyukuran hamba itu harus dibangun di atas lima. Ini penting sekali. Kalau kita tidak paham ini, ya kesyukuran kita hanya sekedar pengakuan saja. Nah, apa itu kawan? Baik, yang pertama Dasar yang pertama adalah ketundukan. Seorang hamba yang bersyukur terhadap zat yang dia syukuri. Yaitu Allah. Harus tunduk. Kalau masih membangkang, belum bersyukur itu. Ya. Harus tunduk kepada... Allah subhanahu wa taala yang kedua uh, wa, wa la. dan kecintaan dia kepada Allah sang pemberi nikmat tunduk harus didasari cinta ini sudah kita jelaskan tadi juga ya Kesyukuran mengharuskan apa cin? cinta cinta mengharuskan apa? rindu nah. makanya seorang hamba yang bersyukur sangat besar kecintaannya kepada Allah sangat besar kerinduannya kepada Allah makanya tidak heran kalau kita dapatkan sebagian salaf itu ketika mau meninggal justru bersyukur weh Mu'ad bin Jabal, ketika datang kematian kepadanya, apa dia katakan? Marhaban bil maut, selamat datang kematian. Ulyaman, ketika dia menghadapi detik-detik kematian, dia berdoa kepada Allah. Allahumma innaka Al al ya allah sungguh saat ini engkau mengetahui bahwa saat ini keadaanku sekarang ini ya yeah, fakiran lebih saya cintai daripada kekayaan. Penyakit lebih saya cintai daripada apa? kesehatan. Kematian jauh lebih saya cintai daripada kehidupan. Coba lihat ya. Kerinduannya luar biasa kepada Allah. Oleh karena itu kata beliau fasahil 'alayyal maut. Mudahkan kematian bagi saya hatta hingga sampai saya bisa berjumpa denganmu. Ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Nah, jadi harus ada ma mahabbah, cinta. Nah. Baik, yang ketiga. Wa'tirafuhu bini'amihi. Dan dia harus Mengakui akan nikmat-nikmat Allah harus ada pengakuan, pengakuan dalam hati maupun pengakuan dengan lisannya. Dia akui semuanya ini datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Nah, bukan dari apa namanya warisan. Mungkin dia dapatkan harta itu dari warisan orang tua, tapi warisan itu hanya sebagai sebab saja, ya kan? Kalau tidak mau mengakui ini sulit, bersyukur. Oleh karena itu, korun. Masih ingat korun? Iya. Yeah. Korun. Ini yang menjadikan dia sulit untuk menjadi hamba yang bersyukur. Tidak mau mengakui nikmat Allah pada dirinya. Ketika dia dinasehati oleh orang-orang yang beriman. Jangan sombong. Itu pemberian Allah, ya. Allah tidak senang terhadap hamba yang sombong. Apa jawaban Qarun? Qala ala 'ilmin indi. Dia berkata, saya dapatkan semua kekayaan dan kehebatan ini karena kehebatan ilmuku semata. Tidak mau mengakui akan nikmat Allah pada dirinya. Nah, makanya sulit menjadi hamba yang bersyukur. Kalau ada orang yang masih mengandalkan kehebatan ilmunya, kehebatan manajemennya, banyaknya modalnya, ya. Kuatnya tubuhnya, cerdasnya pemikirannya dan seterusnya, itu masih sulit karena tidak mau mengakui akan nikmat Allah pada dirinya. Jadi dasarnya yang ketiga harus iktiraf, mengakui semuanya itu dari Allah. Saya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya karena Allah. Nah, yang keempat kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa dan pujiannya yang senantiasa berulang-ulang kepada Allah. Yang sudah kita jelaskan juga tadi ya. Harus selalu berulang pujiannya dengan lisan. Dasar yang kelima dan ini yang terpenting. Apa itu? Wa alla yastami'laha bima yakra dan dia tidak mempergunakan nikmat itu pada hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat hamba yang bersyukur. Kasih harta pergunakan pada perkara yang diridai oleh Allah. Jangan pergunakan pada perkara yang dibenci oleh Allah. Perkara yang sia-sia. Naam. Yang belanjakan hartanya, misalnya, bukan untuk maslahat keluarganya. Bukan untuk maslahat dirinya dalam kehidupan dunia ini. Bukan pula dipergunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dari ibadah yang membutuhkan harta, misalnya. Tapi justru harta itu digunakan untuk perkara yang sia-sia. Menjadi sponsor sepak bola. Siapa sponsornya? Weh, si Anu. Memang. Ingat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yeah. Jelas ya, jadi orang yang bersyukur tidak akan mempergunakan nikmat Allah pada perkara yang di, dibenci oleh Allah. Allah berikan kepadanya HP, zaman dulu tidak ada HP, Oh nikmat besar Allah di zaman kita ini semuanya dimudahkan. Dunia menjadi dekat, dunia berada di tegenggaman kita, bahkan dunia ada di kantong kita, ada dalam gadget. Ingat, ini nikmat, jangan pergunakan pada perkara yang dimurkai oleh Allah ta'ala Pergunakan untuk mendapatkan fawait ilmiah, pergunakan untuk bisnis, untuk maslahat keduniaannya. Nah. Jangan digunakan untuk game online. Nah, ingat ya? Hamba yang bersyukur tidak akan mempergunakan nikmat Allah pada dirinya untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah. Mata adalah nikmat, telinga adalah nikmat, lisan adalah nikmat, ya, kedua tangan adalah nikmat, kedua kaki adalah nikmat, harta benda adalah nikmat, anak keturunan adalah nikmat. Jangan sampai mempergunakannya untuk perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang bersyukur. Sebagai hamba yang benar-benar bersyukur. Bukan sekedar mau bersyukur. Jelas? Baik, sekira demikian ikhwah. Apa yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang benar-benar bersyukur kepadanya. Naam. Bersyukur kepada Allah dan terus mewujudkannya dan meningkatkannya hingga akhir hayat nanti. Insya'allahu ta'ala. Dan sampai kita berjumpa dengan Allah. Dan dicap oleh Allah sebagai hamba yang syakir. Apa itu syakir? Hamba yang bersyukur. Bukan sekedar bersyukur. Tapi kesyukuran adalah sifat bagi dirinya. Ingat ya. Syakir ini adalah isim fa'il. Itu adalah sifat. Kata sifat. Tinggal bersyukur tidak cukup satu dua hari, satu dua bulan, tapi orang yang bersyukur menjadikan kesyukuran adalah sifat bagi dirinya. Ayub ilahuna, ya zakumullah karen wabarakallah fiqum. Subhanakallahu mabar. Hamdik. Assalamualaikum.